tidak menjawab silakan kumpul tugasnya. satu satu. Tugas teman-temannya. Allah melalui Asma'ul hai, Nah, hai, Husna hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Dan di sini grup Mataha hari silakan bentuk kelompok. sayangan tadi sekarang udah juga ibu tadi kelompoknya Diskusi tadi sebelum kita mempercepatkan. Oke, ada yang mau bertanya kepada kelompok mawar? Gak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Tidak Oke, tepuk tangan untuk kelompok matahari Silakan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam tidak membeda-bedakan umatnya baik, dia, kaya pintar, miskin, semuanya sama di mata Allah hanya di, di ketakwaan kita yang dinilai oleh Allah oke ada yang mau bertanya nak? tidak, tidak. Oh, tidak. tidak. kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa nak? Allah itu adil jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus adil contohnya kepada Adik dan abang. Oke, okay, tepuk tangan. alasannya dari dari Allah iya apa pun yang kita lakukan akan selalu dibalas sama Allah Yang biru